Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa wa mawalah amma ba'duh. Sahabat Al-Quran dan pecinta Al-Quran yang berbahagia Berjumpa lagi dengan saya di kampung Al-Quran dalam rangka yaitu Belajar mengurai hukum-hukum tajwid yang terkandung di dalam Al-Quran dan insyaAllah pada kesempatan yang berbahagia ini Kita akan mengurai hukum-hukum tajwid yang terkandung Di dalam surah Al-Imran Mulai dari ayat 16 sampai ayat 17 Mari kita mulai dengan diawali pembacaan Bismillahirrahmanirrahim A'udzubillahiminasyaitanirrajim <Sess> <Sess> <Sess> Bismillahirrahmanirrahim Al-lazina al Di hukum bacaan matabi'i Karena adanya yak sukun yang diawali baris kasroh pada huruf dhal Panjangnya bunyi dhalnya dua harukat Hukum bacaan matabi'i Karena adanya waw sukun yang diawali baris dhammah pada huruf qof Panjangnya bunyi qofnya dua harukat Yaqulu. Hukum bacaan matabi'i Karena adanya waw sukun yang diawali baris dhammah pada huruf lam panjangnya bunyi lamnya dua harkat ya kuluna rabbana hukum bacaan majais memfasil karena ada huruf mad yang bertemu dengan huruf hamzah yang berupa alif di lain perkataan atau di dalam lafad innana maka cara membacanya bunyi nunnya dipanjangkan lima harukat. Rabbana Innana inna Hukum bacaan gunnah musyaddadah Dibaca mendengung selama dua harukat. Karena adanya nun yang bertajdid. Innana di sini juga hukum bacaan Madja'is mufasil Karena adanya huruf mad Atau adanya matabi'i Yang bertemu dengan huruf hamzah Yang berupa alif di dalam Lafad amanna atau di lain Perkataan Maka membacanya bunyi nunnya Yang di sini dipanjangkan Lima harukat Inna hukum bacaan mad badal karena adanya harkat berdiri tegak pada huruf alif panjangnya dua harkat aman men hukum bacaan gunnah musyadadah karena adanya nun yang bertasjid maka cara membacanya didengungkan bunyi nya selama dua harkat Emna, di sini hukum bacaan maktabi i, karena adanya huruf alif yang diawali baris fathah pada huruf nun, panjangnya dua harfkat. Fawfirulena, juga hukum bacaan maktabi i, adanya huruf alif yang diawali baris fathah pada huruf nun, panjangnya dua harfkat. Zunu no hukum bacaan matabi'i karena adanya waw sukun yang didahului baris dhammah panjangnya bunyi nunnya dua harakat zunubana nah di sini juga hukum bacaan matabi'i karena adanya huruf alif yang diawali baris fathah panjangnya bunyi nunnya dua harakat waqina Nah juga maktabi panjangnya dua harkat. Azza panjangnya dua harkat hukum bacaan maktabi karena adanya huruf alif yang diawali baris fathah pada huruf dal. Panjangnya bunyi dalnya dua harkat. Azza ben disini ada alif lam syamsiah tidak harus dibaca. Uh, karena nya karena ada huruf non atau huruf ada huruf syamsiah yang bertasdit, maka cara membacanya bunyi bunyinya langsung direundahkan ke nunnya serta dipanjangkan dua harokat. Azaban benar. Kemudian di sini hukum bacaan malwarik lisukun. Karena adanya matobi yang bertemu dengan huruf roh yang disukunkan karena alasan berhenti, maka cara membacanya bunyi nar boleh dibaca dua, empat sampai enam harkat. As-sabirin wa as di sini ada alif lam syamsiyah karena ada al yang jatuh sebelum huruf syamsiah yaitu shot maka al alnya tidak harus dibaca dari hamzah langsung dimasukkan ke shot -so. kemudian hukum bacaan di sini hukum bacaan maktabi'i karena adanya uh, harkat berdiri pada huruf shod panjangnya dua harkat as-sabirina kemudian ri di sini hukum bacaan matabi'i karena adanya ya sukun yang diawali baris kasrah pada huruf ra panjangnya bunyi ra-nya 2 harakat as-sabirina wasa di sini juga ada alif lam syamsiyah karena jatuh sebelum huruf syamsiah yaitu shod maka tidak harus dibaca atau diabaikan dari wau langsung digunakan atau dimasukkan ke shod was -so. selanjutnya shod hukum bacaan matabi'i kalimi karena adanya harukat yang berdiri pada huruf shod panjangnya dua harukat was -so. Wasadhiqii, hukum bacaan matabii, karena ada ya sukun yang diawali baris kasrah pada huruf kaf. Panjangnya bunyak kafnya dua harkat. Wasadhiqin wal kaf, kemudian di sini wal ada alif lam komariah. Kalau yang ini dibaca dengan jelas. Karena alnya jatuh sebelum huruf uh, Qamariyah Yaitu Qaf Jadi dibaca dengan terang Berbeda dengan al-al yang sebelumnya as dan was uh, Kalau as dan was Tidak dibaca Tapi kalau wal-qa dibaca Wal-qa Kemudian Qa matabi'i kalimi Panjangnya dua harukan wal qaniti Selanjutnya di sini hukum bacaan matabi'i karena ada ya sukun yang didahului baris kasrah pada huruf tak Panjangnya bunyi ta dipanjangkan dua harakat. <tik> Wal Kemudian di sini bertemu lagi dengan alif lam qamariyah karena alif, alif lam-nya jatuh sebelum huruf qamariyah yaitu mim Mu. Hukum bacaan ikhfa hakiki Cara membacanya mendengung samar selama dua harkat Karena adanya nun sukun yang bertemu dengan huruf fa mu -fiyaki. Hukum bacaan matabi'i pandangnya dua harkat karena adanya yak sukun yang diawali baris kasrah pada huruf kof, Panjangnya bunyi kofnya dua harkat. Selanjutnya di sini ada aneh lam kamariah, itu cara membacanya jelas dan terang. Wal Hukum bacaan matabi'i Karena adanya yak sukun Yang diawali baris kasrah Pada huruf ra Panjangnya bunyi ra Dipanjangkan selama Dua harkat <tuh> Di sini ada alif lam Dibaca dengan jelas dan terang Karena alif lamnya Jatuh setelah Uh, huruf qamariyah yaitu al yaitu alif maka cara membacanya dibaca dengan jelas dan terang bil ashar selanjutnya di sini hukum bacaan mat arid -sukun. karena ada mat i yang bertemu dengan huruf ra di mana nya yaitu di sini ha adanya huruf alif yang diawali baris fathah pada huruf ha, selanjutnya bertemu dengan huruf ro yang disukunkan karena alasan berhenti. Maka, cara membacanya bunyi har boleh dibaca dua, empat, atau enam harokat. Sahabat Al-Quran yang berbahagia, uh, sampai di sini pembelajaran kita pada saat ini, yaitu mengurai hukum-hukum tajwid. Yang terkandung di dalam surah Al-Imran Mulai dari ayat 16 sampai ayat 17 Mudah-mudahan ada manfaatnya Jazakumullahu khairal jaza Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh